Yang belum beli Hyperbob, buruan beli, murah kok cuma 70 diamond aja. Yang mau diamond buat beli buku ini, caranya gampang banget. Kalau tembus sampai 2,5K, dalam 7 hari bakal bagi-bagi diamond lagi. Buat yang belum punya buku Hyperbob, supaya bisa kebeli juga kan? Karena hadiahnya keren banget, mulai dari motor keren, juga katanannya bagus banget deh pokoknya wajib dipunya sayang pastinya kalau sampai ini terlewat mudah diskon eh malah dapat diamond aku coba spin nih wah ternyata aku hoki dapat kepingan buat naikin level bukunya jangan lupa subscribe-nya like dan saksikan video lainnya ya